Pick very high, salah ya gesek. Oke, eh ada bansos kan? Bansosnya apa tuh? <laughs> Bansosnya apa Oke okay bang, tuh, nggak bisa gacha sama live karena info PR Kamis baru bisa latih yang nggak apa-apa santai. Ini daily free, kah? 1000 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, ada 26.000 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, pencet watt, 100 watt, ya. watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 dengan jp nya kalau jp nya itu ada gambar-gambarnya gitu, itu dan info pencet-pencet bukunya di towel tuel ya ini pun towel-towel. walaupun dadanya rata gitu ya <laughs> maaf dadanya rata bukan bermaksud menganu dada rata itu memiliki extrinsic sendiri ya oke ini X nya kosnya 6 oh sama kayak sini berarti basic skill fire artillery empat enemy ritual lus-lus paha bang iya yeah, paha ini udah di lus, -lus nih paha paha ada udah elus lus ini lebih lembut anjir, lebih lembut daripada yuka jok ju jujur we. lebih lembut daripada yuka yeah, tapi mau gimana lagi oke okay. kita gratisan ini ya sini gratisan ada empat gua ta gua tahan gua tahan sebelumnya gua gacha gacha single single luang dan itu enggak dapat apa-apa yang pertama ya teori uh, satu jam lebih setelah setelah ini setelah mt mt perpanjangan gitu apin warna enggak ada apa-apa ya sammeri bumi onsen chireno ayah ah, onsen chireno Saudara Masai Apakah anda Ada di sini, Saudara Masai Gua ada keroyok liwet Iroha bang Sama FL papa ya, Santai aja Malah Harusnya anda Senang gitu ya Harusnya anda senang Anda dapet Ini Wah Meledak Wah, Meledak yang bener cok ya, bener, Meledak tadi cok Iya kan? Diurutan berapa tadi? gua enggak lihat, lihat ini lihat. Oh, gak enak. Oh, iya cok what? oke, okay, Hampir kaget, gua gak enak satu doang kan. saya tuh doang kan. saya tuh doang kan. saya tuh doang kan. saya tuh doang kan. saya tuh doang kan. saya jangan bilang gua suruh harus pakai beret. Enggak punya beret gua, cok. Gua ada beret tapi. Pasti ada suara yang tidak. Bersyukur Bang termasuk meta itu. Iya. Ter... Ini ada apa ini? Apa ini teori gacha di awal-awal setelah MT itu? apakah real or fake? gitu ya. Siat, are you ready? Let's go. We have pink. Oki matwa kun. Oki dari mana, Oke. Ima kono gua hidupin lampu dulu. Nah, kan kalau ada lampu Muka gua kelihatan harusnya kelihatan. Nah, tadi itu gelap muka gua tuh, udah orangnya gelap, ditambah suasana gelap makin gelap gitu. Bang, kenapa sih hatiku kalau lihat youtuber wangi ada dua jahat terlintas tak sengaja? Ya begitulah, ikan hey speed speedrun Bismillah, ya begitulah. Namanya juga manusia gua memakluminya ritual topi cowboy begini lah free, iya filfree Gacha telah mt, oke okay, lain kali gua setelah mt gacamu. gahena. gahena gahena gitu, iya gua tahu gahena gitu. dari sekian banyak gahena, oke. Okay. Pencet lagi. Nah, kapan kamu pulang? Nak. Kamu main petak umpet, nak Waduh, main petak umpetnya. Next dapat ya harusnya ya. udah dua kali red pop gitu. Ya. Pencet-pencet di towel-towel, talus-talus -towel, badannya kita lulus. Ini tuh harus nah, ke depan, Woi! Gue teori gacha ditinggal, gue dipanggil lagi, coba. mana dapat lagi, kan? Enggak, kan? Enggak mungkin, kan? Dapat lagi, miknya tampan dan berani. 16 orang nonton ngeliatin mik. Maaf, ya. wah lima puluh kali puluh aja. oke okay, enggak ada. Jam mulai habis. Oh, bentar doang nih ayo ayo lah biar langsung selesai gitu eh. wadah urusan harus pergi ya pergi, abis ini ayo, ayo ayo ayo iroha iroha iroha apakah harus bawa airo ah, gitu <laughs> nah harus ya harus ya gitu ya harus ayo iroha iroha yuri ganti bang woi Tidur doang lagi, tapi alhamdulillah. Nah, red up, read up, red up. Gua mau ini, tuh. gua mau udahan Gua mau udahan gitu. kalau mau udahan gitu. Gua mau Gahena, gitu. Gua oke, okay, lengkap てこんな okay, lengkap. 2006。ini mohon maaf saya, anda, anda saya lewatin ya jadi begitulah benar teori dipanggil gimana perasaannya? sangat menggugah selera ya memang arus awal-awal gitu ya gacha tuh arus awal-awal gitu oke okay, jadi begitulah gacha pada kali ini gua udahan dulu karena gua mau arus pergi topi jerami memang sepuluh ya. topi jerami sekali ban jerami gatal-gatal kalau -gatal, ban jerami gitu ya Thank you yang udah sini, Awang Sandi, Lot Lanang, Jihoi. Terus, siapa lagi? Masih ketabung 26 enggak tuh? Eh, Rama Philip. terus. Siapa lagi? Nggak mau dahan juga nih, karena mau pergi ke ini, mau berfoto gitu. Ada apa? Adik sepupu dia sudah mau berfoto ke tempat foto. Oke, okay, thank you sampai jumpa. Percocok, thank you very much. Terima kasih juga ya, Iroha sudah datang.